Ini namanya lonyot, guys. Si tupai lucu ini ya, lagi sarapan pagi. Ini menunya pepaya, guys. Lagi asik makan, guys. Hmm. hmm. Pengennya oke, guys. Pengen bisa minta, guys. Ini rawon mau, soto mau. Ya. Rangkading pecel. Gating, pecel juga, guys dia nggak gagap kamera ini guys biasa ini artis ini Umum.